Te llena, te llena, Cinta, kau gadis cantik gadis cantik dari Taroda berdetak berdetak jantung. Berdetak, berdetak jantung berdetak berdetak berdebar berdebar Berdetak, berdetak jantung, berdetak berdebat, berdebat, berdebat, berdebat Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah ini namanya Jatuh cinta, jatuh cinta pada pandangan pertama maka Tidak, Tidak memaksa kau harap kau Ku harap kau terima, terima, terima Namun bila, namun bila Namun bila kau menolak cinta Itu tak mengapa, itu, itu tak mengapa, tak mengapa. Tak mengapa. Romantika bercinta di dalam Romantika bercinta itu Itu soal biasa Di dalam romantika bercinta Di dalam romantika bercinta, dalam, romantika bercinta itu Itu soal biasa